Gimana kabarmu, Muis? Alhamdulillah, baik-baik ya. Baik, suaranya ditambah dikit lah. Iya. habis buka ini. betul <laughs> eh? umurmu sekarang berapa? Dua puluh tiga, dua tiga tahun ya? Iya. Sekarang lagi ikut orang untuk membangun usaha ya? Iya, usaha apa? Usaha ternakan sapi, penggemukan, penggemukan ya? Penggemukan oh kamu tinggal di sukabumi tinggal asli sukabumi keluarga semua di sukabumi sukabumi tapi sekarang kerja di di kota bekasi jati Asil. oh jati Asil, kota bekasi ya. ngomong-ngomong nih itu mau pilpres nih ya pilpres nih lagi ramai Oke, lagi ramai <laughs> lagi ramai ini ada pilpres. pak anies pak prabowo pak ganjar iya dulu kopli siapa dulu dulu saya prabowo prabowo ya prabowo. Pak Prabowo itu memang luar biasa. Itu sinar saya, abang saya, bapak saya. Itu nasionalismenya tidak perlu diragukan ya, bangsa Indonesia. Itu yang ininya. Cinta tanah air ya kepada bangsa ini pun jasanya sudah terlalu banyak. Ya. Saya juga ikut Pak Prabowo itu sudah mendukung beliau dari 2014. Udah lama. Udah lama. Waktu itu saya. Ada di istana negara waktu zaman Pak SBY itu Presiden. Oh, iya, iya. Nah di situ saya ketemu Pak Ahy. Oh anak, kalau beliau. Oh, beliau yang sekarang ketua umum Demokrat. Iya yeah. Nah ini partainya nih. Iya iya. Ada nah. lagi Pak Jopan, kalau tidak salah sekarang itu wasekjen di Demokrat. Ada lagi litungan saya yang paling pintar itu namanya Pak Istita Itu Adi Makayasa. Itu orang terpintarnya angkatan saya itu. Di militer Di militer 2014 Nah setelah boleh pensiun Nah saya Mulang-ulang Wana lah Yang eh, PT itu Oh iya ya. Akhirnya ikut terus Pak Prabowo Sampai eh, Pilpres yang kedua hmm. Ya kan? Iya Nah kalau saya untuk Pilpres yang berikutnya ini ah Saya mencoba untuk itu maju calik juga ini 2024 di, di bekasi eh di periode lah nah saya ikut partainya PSB pak SB, pak uh, pak hayi demokrat yeah. nah, otomatis dong saya harus pilih siapa yang dipilih demokrat iya yeah, pastilah nah, pak, pak juga, anies juga nasionalismenya juga luar biasa cinta tanahnya juga biasa eh, luar biasa jadi sama ya pak anies pak prabowo pak ganjar itu pasti berpikir bagaimana bangsa ini maju iya yeah. Nah, cuma kan kita harus memilih antara tiga. Saya sudah ikut Pak Prabowo dua kali. Nah, ini sekarang kali ini saya ikut. Kau memilih Pak Adis, Partai Demokrat. Kamu sendiri untuk kali ini kemana, Nolies? Oh, kali ini sih, saya tadinya masih pengen Prabowo juga. Cuman pengennya yang lebih muda sih. Oh, yang muda? Yeah. Oh, kamu milenial ya? Iya. Yeah. Saya ya. kira, kan kalau yang muda, pikirannya bisa ke yang tua, bisa ke yang muda juga. Hmm. Apalagi kan kalau Anis emang bagus juga, Ganjar, bagus. Bagus, iya Apalagi, bagus mas. semua. Kalau Anis sama Ahaye. Kalau Prabowo, saya belum tahu sih sama siapa siapanya. Oh Insya Allah, kalau semoga pasangan Anis saya ini terus maju ya. Iya ya komentar juga. Iya. Eh, Mang Wes ikut, ikut. Anies. Pak Hela, Pak, ya Pak Anis lah, ya kan ada Pak Heli di situ soalnya. Ah, kalau gitu yang ikut-ikut ikut Pang ikut, ikut Wes aja dah ke hai ke yang lebih muda. Lebih muda ya, Anis ya. saya ya. Iya. Nah kamu kan umur dua puluh tiga nih, kamu kan sudah mulai nyicil beli tanah di ya. kampung, ya mudah-mudahan jadi tuan tanah. Amin, amin, amin, rencanamu kan apa? mau buka usaha apa di sana? Kalau pengen buka usaha sih peternakan ya. Pengalaman saya kan banyak kan di peternakan. Kalau di pembangunan, emang kan harus punya struktur kita kerja kayak. Gimana ya? Kalau bangunan nggak mungkin lah kalau jadi ini. Berarti di peternakan. Sekarang kan ikut sama pengusaha sukses ya di peternakan sapi ya. Sabi iya. Sambil belajar ya. Ya mudah-mudahan. Kamu jadi pengusaha peternak sapi juga, iya. Amin. Kalau pembelajaran sih udah mulai mulai paham dari cara maksin sapi, terus dari jenis-jenis pakan, sama tiap harinya gitu kan? Apa aja pakan bagusnya, seberapa takarannya? Oh, hmm. biar si sapi tuh sehat, udah cepet sakit juga, udah paham gitu ya. Udah paham, Karena kan udah lumayan ini hampir yang tiga tahun. Wah kalau udah punya tanah Udah mantap Bisa untuk anu karena sapi itu ya? Bisa Bagaimana luasnya? Luasnya kemarin 140an 140? empat 140. Ya, 140 meter Masuknya di sepuluh ekor itu? Masuk Masuk Kalau misal Lebar Dari satu ekor sapi itu Minimal Dari Itu 1 meter Lebarnya 1 meter Panjangnya? Nah, panjangnya itu Buat badan orang Belum buat kelopak pak pakannya kan hmm. itu sama kelopak pakan 3 meteran berarti satu kali tiga tergantung bobot juga kan kadang sapi bobotnya gede ada yang gede ada yang iya, gede yang... bisa 10-20 saat lah situ. Iya. kamu sekarang umur 23 suatu saat kamu sukses berusaha ya kan mau mengembangkan lagi mau maju anggota dewan apa kan harus punya partai iya Nah itu dia, saya belum ada partai yang ini, bahkan saya lulusannya juga bukan lulusan sarjana atau... Minimal SMA, Kami SMA kan? SMA. SMA, saya aja daftar canip pakai ijazah SMA. Ijazah SMA. SMA. minimal SMA. Ya kalau ijazah SMA sih ada, cuman kan saya mah dari otak nggak terlalu pintar kayak yang lain kan. Kalau sambil belajar, Oke. kan masyarakat yang penting lihat kejujuran, keikhlasan, terus tidak tidak korupsi, nah, tidak ngambil uang rakyat. Kalau kau udah punya usaha kan, udah bisa mandiri. Iya. Nah, siapa tahu lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, kamu berminat untuk ikut jadi anggota dewan? Nah, kalau cita-cita, kalau ada pikiran ya pengennya tuh mengembangkan wilayah saya dulu sendiri. Eh, Lingkungan. Setelah kau udah, kamu udah keluarga kamu udah bisa sukses usaha, ya kan? So, so kamu kembangkan daerahmu, salah satu cara adalah masuk ke pemerintahan. Salah satunya adalah dewan. pengen memperbatasikan pengangguran. ah pengangguran. Pengangguran. pengangguran. di sini sekarang nih lulus SMA kebanyakan yang ditanya kerja pengalaman, kerja hmm. pengalaman. sedangkan itu itu baru lulus sekolah. iya pengalamannya apa? Enggak ada. iya makanya saya di ke situ. kalau saya ajak ke pertanyaan Demokrat mau nggak? kan saya Demokrat nih. Mau lah. Ya. Daftar ya Daftar dari sekarang Jadi biar menjadi anggota dulu ya. Suatu saat Kamu masih 23 tahun iya. Masih panjang Ya 10 tahun ke depan kan umur mudah 33 Yang penting orang lihat Wah ini dedengkotnya Partai Demokrat Iya <laughs> <laughs> ya kan usia nah, 10 bawah. tahun Kalau saya kan terlambat Saya ini masuk partai politik Sejak keluar dari tentara 2012 ribu dua belum kepikiran. Setelah tujuh tahun kita berjualan lewat komunitas peta, memang kita sudah bersuara bersuara, tapi kurang didengar. Iya, ya, untuk keadilan ya. Tapi ternyata memang harus maju, masuk ke sistem pemerintahan. Biar supaya didengar, enggak, ya. enggak, telinga mata hati ini iya. ya, karena semua di, di anggaran apa dibahas di di oleh wakil rakyat makanya nah, ya karena saya ini sangat dekat sangat kenal dengan pun di partai demokrat dan teman-teman saya juga banyak di sana ya saya pilihlah lewat demokrat nah, kalau mau maju lewat demokrat nanti daftar online iya siap nanti saya tuntun lah kalau udah mantap ya ya pengen kalau itu mah seperti sekarang belajar bang usaha buat kamu dalami bidang peternakan. Ya. Berdalami. Ya kan, bisa kamu jadi anggota dewan terpilih oleh rakyat di daerahmu, kamu bisa kembang kalau lebih luas lagi. Iya. Hmm. Peternakan ya, mau sapi, kerbau, eh sapi, kambing, hmm. ya kan? Ya. Kamu bisa kambing juga. kan Kalau kambing tuh dari pakan tuh agak terlalu olok-olok. Kalau kambing beda sama sapi. Kalau sapi kan karena karena saya di kampung, kayak daun jagung, hmm. terus singkong, iya. itu masih banyak jerami, rup, hmm. masih banyak kan? Jadi, ya, pakan masih terjamin. lah. Kan? Semua partai itu bagus, semua partai bagus, misi misinya bagus. Cuma kan, kita harus memilih salah satu partai, hmm. dan kira-kira itu di partai itu kita bisa. Potensi kita bisa untuk ya, tersalurkan, tersalurkan ya kan? Ya. Kalau saya kan selalu di bidang ekonomi. Bagaimana ekonomi maju? Nah, Mudah-mudahan potensi saya juga bisa dikembangkan lewat Demokrat. Nah, kamu juga kayak peternakan suatu saat. punya pikiranmu pengen buka lapangan kerja dah. buat anak-anak hmm. muda yang tadinya kan saya dulu, dulu kan sering di jalan kan. Iya. yang teman-teman saya yang kayak gak punya jasa hmm. kasih ya, apalagi ya kalau udah berkeluarga susah cari kerja kan nah, itu. nah paling tidak kamu satu-satu sahamu lancar kamu bisa buka lapangan kerja nah, iya. mantap lah Mois maju terus berarti kita berjuang di Pilpres yaitu Anies Ahe kau siapkan juga dirimu Ya, oh, mulai ya. daftar di partai ya, karena demokrat juga bagus ini karena saya ikut, nah, silahkan daftar di demokrat nanti saya coba tanya di DPP uh, pendaftaran online ya. jadi saya selalu diarahkan di sana itu, diarahkan oleh Pak Jopan, dia dia diarahkan oleh sahabat baik saya, tidak bisa saya lupakan itu Pak kita diarahkan, terus sebelah biar lebih ini kan Nah itulah saya senangnya kalau ada yang arahkan yang baik-baik begitu iya. kadang saya suka lihat ya kalau lagi diwawancarai atau apa visi misinya untuk menye menyejahterakan rakyat buka lapangan kerja tapi kok masih disusahkan gitu kan kayak masuk pabrik harus pakai uang Oh, kalau kau jadi anggota dewan hapus main gitu-gitu. Iya, kan masih yang punya uang atau keluarga dari kelas bawah dah. Hmm. Nah, itu yang masih. Kayak saya kan ngerasain eh. Lulusan SMA masukin lamaran kerja, kagak pernah diterima. ngumpuk hmm. doang di kepala desa. <laughs> Lewat kepala desa Betul itu juga. Oh. Oke lah, Muis Sukses selalu, anak muda. Usaha lancar ya. Anies Ayeh, Presiden Wapres kita, Insya Allah Empat. berdompak dan selamat datang di Partai Demokrat. Iya, siap. Mantap, siap. Mantap. Oke.